Silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Tidak banyak basa basi juga, kita langsung ke video ramalannya. Oke, kita langsung ke topik videonya yaitu Ramalan Asmara Cowok Sagittarius. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, cowok Sagittarius itu berada di angka kelahiran 23 November sampai dengan 20 Desember. Tipikal cowok Sagittarius itu orangnya cerdas, tabah, dan mempunyai banyak ide-ide kreatif untuk ditimbulkan di dalam suatu hubungan asmara yang menjadi romantis dan menjadi humoris. Dan di satu sisi juga, cowok Sagittarius orangnya kasar namun tidak bermaksud untuk menyakiti seorang pasangan. Dan satu hal yang paling penting adalah, cowok Sagittarius adalah tipikal orang yang suka berganti-ganti pasangan. Asmara Sagittarius sangat mudah bosan, dan Sagittarius tidak jarang juga ditemukan berganti-ganti pasangan dalam turun waktu yang berdekatan Sagittarius mempunyai sebuah ide ataupun sebuah inovatif untuk meluluhkan hati seorang wanita sehingga mampu menggonta ganti pasangan secara cepat dan dalam waktu yang sangat singkat cowok Sagittarius juga termasuk titikal orang yang mudah bosan kepada pasangan dan di satu sisi cowok Sagittarius sangat sabar untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang calon pasangan yang akan dia targetkan. Cowok Sagitarius juga sangat banyak memberikan ide atau masukan kepada pasangan sehingga pasangan menjadi senang dan tidak mau ditinggalkan oleh cowok Sagitarius. Dalam hal ini juga cowok Sagitarius akan semakin merajalela. Tapi tidak bermaksud untuk menyakiti, namun dia hanya bermaksud untuk berganti pasangan. Di pasangan yang cocok untuk cowok Sagittarius adalah seorang cewek yang berzodiak Gemini. Karena cewek Gemini itu orangnya sangat bijaksana dan orangnya sangat tidak suka untuk berdebat ataupun orangnya sangat keras kepala kepada pasangan. Apabila pasangan sudah tidak menginginkan cewek Gemini, cewek Gemini akan secara otomatis pergi meninggalkan pasangan tanpa harus merasakan rasa sakit yang dibuat oleh pasangannya sendiri dan pasangan yang tidak cocok untuk cowok Sagitarius adalah cewek yang berzodiak Taurus dikarenakan cewek Taurus tidak suka untuk dipermainkan meskipun mendapatkan hal yang romantis dari seorang pasangan cewek Taurus akan menuntut pasangan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada seorang cewek Taurus di intensitas bertahan hubungan antara cowok Sagitarius dengan cewek Gemini itu berada di angka 87% bertahan sampai kakek nenek dan di intensitas tidak bertahan antara cowok Sagittarius dengan cewek Taurus itu intensitasnya angka 28% bertahan sampai dengan kakek nenek di sifat asmara cowok Sagittarius itu sifat asmaranya termasuk orang yang mementingkan diri sendiri dalam suatu hubungan asmara dan dia sangat suka berganti-ganti pasangan tanpa bermaksud untuk menyakiti seorang pasangan dia tidak sanggup untuk mengutarakan isi hatinya yang sudah bosan kepada pasangan maka dari itu cowok Sagittarius akan melangkah dengan berselingkuh ataupun mencari wanita lain sehingga membuat hubungannya ataupun membuat hubungan asmaranya semakin retak dan lama-lama akan semakin bosan kepada cowok Sagittarius di karakter asmara cowok Sagittarius itu karakternya sangat tidak suka marah ataupun tidak keras cowok sagitarius termasuk orang yang lembut lemah lembut kepada pasangan namun di satu sisi cowok sagitarius sangat susah untuk bertahan kepada pasangan dalam kurun waktu yang lama dan buat kamu yang mempunyai pasangan cowok sagitarius harap berhati-hati apabila suatu saat ditinggalkan cowok sagitarius dengan cara berselingkuh di tipi asmara cowok sagitarius tipikalnya orang yang mudah bosan kepada pasangan sehingga ia sangat suka mengganti-ganti pasangan dalam kurun waktu yang dekat. Di kategori ini juga tipikal cowok Sagitarius adalah tipikal orang yang paling laris di antara 12 zodiak yang tertera di rasi bintang. Di warna aura asmara cowok Sagitarius itu di warna abu-abu dan di warna orange. Di warna abu-abu itu menandakan orangnya tidak tetap pendiriannya dan orangnya sangat tidak suka bertahan di dalam satu sisi ataupun orangnya sangat mudah bosan kepada pasangan. Di kategori warna orange orangnya suka cemburu kepada pasangan namun dia tidak mampu mengungkapkan kata-kata sebagai berikut karena cowok Sagittarius juga termasuk orang yang suka berganti-ganti pasangan atau dalam kategori berselingkuh dan di angka asmara cowok Sagittarius itu rada di angka 19, 29, 72, 35 dan 88. Baik